Jahat, ternyata Con so Jin menyelamatkan Logan Lee demi harta. Pada penayangan episode 7 drama Penthouse season 3, akhirnya terungkap jika Con so Jin dan Baek junkie Ki sama untuk memanfaatkan Logan Lee agar mendapat uang dari keluarga Logan Lee. Hal ini terungkap setelah keluarga Logan Lee mengunjungi Baek junkie di sebuah apartemen mewah. Sebelumnya kita mengetahui jika Baek junkie tinggal bersama Con so Jin dan Jo Dante. Namun sangat aneh karena ternyata Baek Junki memiliki tempat tinggal lain selain rumah Chun so jin Saat pulang ke apartemennya Baek Junki dikejutkan oleh nenek Logan Lee dan orang tua Logan Lee yang telah menunggunya di sana. Setelah itu terungkap jika di samping bekerja untuk Chun Seo-jin, Baek joon selama ini juga bekerja untuk keluarga Logan Lee. Baek Junki diminta untuk mencari Logan Lee yang hilang pasca pengeboman. Terlebih tulang yang ditemukan di lokasi bom itu bukan tulang manusia, melainkan tulang hewan. Namun, Baek jun junki tak pernah mengatakan jika Logan Lee sebenarnya masih selamat dan dirawat oleh Chun So Jin. Hal ini dia lakukan agar mendapatkan lebih banyak uang dari keluarga Logan Lee. Hal itu bisa terlihat dari pemberian keluarga Logan Lee yang memberikan Junki uang sekoper untuk mencari Logan Lee yang masih hidup. Selain itu keluarga Logan Lee juga berjanji akan memberikan bayaran mahal jika Jun -ki berhasil menemukan Logan Lee yang masih hidup. Di sini juga secara langsung terungkap jika sebenarnya karakter Baek Jun -ki hanya mementingkan uang dalam hidupnya sama seperti Chon So Jin. Setelah itu Baek Jun -ki menemui Chon So Jin dan mengatakan jika kesepakatan mereka akan segera berakhir karena keluarga Logan Lee bersedia membayar mahal untuk Logan Lee yang selamat. Mendengar hal itu, Chon So Jin mengatakan jika kesepakatan di awal tetap berjalan dan mereka menunggu hingga Logan Lee tersadar. Di sini juga terungkap bahwa tujuan Chon So Jin untuk menyelamatkan Logan Lee adalah untuk mendapatkan uang terima kasih yang mungkin jumlahnya sangat fantastis. Hal ini juga secara langsung memahkan teori jika Chon So Jin bekerja sama dengan Logan Lee untuk memalsukan kematiannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini?